mas ini apa mas? kita persiapan apa mas? di panji halo, nah tadi ini mas, dia ajak cedeng ini yang kemarin pun cedengkan ini Jorjo, kita oh, bakal Midrang cedengkan ini yang kemarin pun cedengkan, halo cerita penyenang standby dalam bantu pun Antara mukita keselapan lebono mana panjangnya apalagi sakit yoson pun perhatiannya dimas kawan Jadi dapat dapat kita selanjut dapat mencoba coba untuk anak ulos kawan cacing. Toni Mas Ayu lintang menikah dengan Raji. Saat itu nyatun penantang katong di kampas Mohamad hidayah Nurat mencoba semantun kipul tindak ra kae kang jraya mayom kula nak kula bakti sawijar kula bakti romo itu pratanda Shantun Hajibara Yaomi Jom menentu Biaran-biaran silakan Ayo semua naik Nanti ke Biar cepat Apa Peran di pesawat akhirnya ditekan, gagal terputus jahat, tanpa menoleh kajian latihan tanpa menoleh ini dari di Rono temu manten ya ada kanan kiri balik kanan balik kiri ya yeah. menuju ke pemanduannya Kebarengkan Mas Haji yang bojong pengantin kekali terujud teman-teman pas teman apa-apa -teman, teman -teman, teman -teman. hey guys, ayo Monggo Mbak Nella, silakan kelajaran pasal abu Lepas dulu Kenapa kita harus terkasar? Jangan takut yang ya ya senyum semua ya Inham semua ya sudah membina keluarga namun orang tua masih sangat menentukan arah rumah no, tangga teman-teman fa insyaallah amadir setupan dengan kenal-tengawemu ya, gil, tatus kenal-tengawemu si satu amin Allah, amin ala tindai penerisalah yu kenal-tengawemu ala tindai penerisalah yu kenal-tengawemu penyanyi pun <tuk> bapak buku mitio noda si, <tuk> berkutusin yang berkutusin bonggung kembar masyam ini pun ya kan juga kan seluruh kan bon, bon sini yang pun seluruh sini pun sampe Oke, mau kami kami monggo, monggo maju monggo, monggo, monggo, kalau banget kan pun kajengan ati coretkan jauh bodoh timbang tenangan timbang Alam menjadi terbata, pun maga, maga, maga, Hade Pinarang Sisi Kilen sepertinya pungkasan kejadian meneh jadi lho awalnya mau ngomongin gobrol biro lagi aku ga pernah ngomong maksudmu oh alangan udah bisa udah ibarat eh ya ngeblash wah lupa terus terus universitas terus mas, karena ada. diangkat diangkat mari mari diangkat mari Mas Nora, Nella, mati, ya. Mas Nora dan Mbak Nella bisa menjadi bahagia dalam makna yang sesungguhnya. Amin. Bapak sekalian khususnya bapak-bapak kamu undangan pernikahan yang saya ya yang kemari menikon kasih ngonteng acara foto keluarga. ini siapa Mas berarti Mas Mas burungnya karena sudah sediakan, oke nanti jalan dua kemudian tahu kendaraan mengikuti, kita bersama-sama dengan Terbang terbantral ini meraih cita-cita itu -cita -cita ya, saatnya Satu yang kita kenal itu selain pernikahan yang sah sekali